Kita geser aja Oke, okay, nah di sini sudah ini ya Sebesar 6,8 dogecoin Sudah masuk ke dalam Pauchatpa gue uh, Baik lagi bersama gua Di gratis oke okay, Dan di video kali ini gua nemu lagi ya Jadi ini website masih baru banget cuy ya Jadi makanya jangan sampai ketinggalan karena sini gua bakal update satu website mining penghasil dogecoin daftar sekarang langsung bisa withdraw oke mungkin langsung aja seperti biasa untuk link pendaftarannya udah gua taruh di deskripsi gua dan di sini gua akan kasih tutorial cara daftar dan seperti biasa juga kita akan review bareng-bareng tentang website ini cuy cukup gampang banget cuy yang pertama silahkan kalian masukin email kalian membuat nama masukin password ulangi password dan klik sign up ya jadi untuk pendaftaran sendiri seperti itu cuy cukup gampang banget oke berhubung di sini gue udah punya akun ya nah di sini gue login terlebih dahulu cuy oke nah di sini juga pertama kalian daftar maka di sini kalian akan mendapatkan 12.000 doge coin setara dengan 914 USD cuy mantep banget ya nanti kita akan bahas untuk cara gimana cara withdrawnya ya Oke, yang pertama di sini kita coba review bareng-bareng ya. Nah, di sini ada promosi balance ya dan ini saldo utama kita di sini. Ini promosi balance. Nah, di sini ada total balance ya sebanyak 12.000 dan di sini ada menu deposit, ada menu Nah, di sini ada menu deposit, ada level earning, ada menu withdraw ya. Nah, di bawah sini juga ada apa lagi nih? Ada level, ada deposit, ada withdraw, ada transfer, ada referral, ada main ataupun profil ya. Nah di bawah sini juga mereka mempunyai global partner ya Ada Binance, ada Coinbase, dan Get io dan yang lainnya ya Nah di bawah sini juga ada yang namanya menu mining, ada menu invest, ada menu share, dan juga ada menu profil kita Nah sekarang kita masuk dulu ke menu profilnya coy Nah di sini untuk menu profil sendiri kita harus membuat, harus memasukin password terlebih dahulu ya Nah di sini kita nggak usah bahas ya Oke, nah di sini kita akan bahas untuk cara menghasilkan Dogecoin ataupun mining di Doge Jetpack ini ya. Nah, no level ya. Nah, di sini ada plan yang disediakan oleh websitenya ya. Nah, kalian klik aja di sini. Nah, di sini untuk level sendiri itu dari VIP kosong ya. Nah, untuk VIP kosong sendiri itu bebas ya. Dari harga 0 sampai dengan 499 Doge coin, ya profitnya yaitu sebanyak 7% per hari cuy. Dan daily withdraw yaitu 5% ya. Dan untuk referral sendiri kalian bisa lihat untuk level-levelnya dari referral. Nah, di sini untuk referral deposit bonus yaitu dari 12% ya dari 12%, 4%, 2%, ya. Dan ini trending untuk bonusnya. Oke, nah di sini juga ada VIP 1 untuk VIP 1 sendiri yaitu eh, di sini untuk VIP 1 sendiri dari 500 Doge coin dengan 4.999 Doge coin ya untuk VIP 1. Dan untuk profitnya yaitu 10% untuk daily withdraw 8% dan untuk referral masih sama ya. Untuk referral di sini ada VIP 2, ada VIP 3 ya dan ada VIP 4 dan VIP 5, VIP 6, VIP 7 dan ada VIP 8, bahkan ada VIP 9 ya. Dan ini yang terakhir VIP 9. Nah, mungkin buat teman-teman nih mau berinvest ataupun mining ya. Kalian tinggal pilih aja untuk mining ini mana. Nah, setelah itu, kalian tinggal masuk aja ke menu invest di sini ya. Oke, mungkin buat teman-teman jika ingin mining di website ini, artinya kalian harus melakukan yang namanya deposit ya. Dan untuk minimum deposit yaitu 20 doge coin ya. Per ya, disclaimer juga kalau mau ikut gunakan dana bebas. Oke, nah di sini coba kita lihat lagi ke bawah ya. Nanti untuk depositnya kalian tinggal masukin aja di sini ya. Nah, di sini gua coba coba dulu ya. Nanti apakah nanti bisa withdraw atau tidak. Nah, di sini gua coba depo sebesar nah di sini 136 Doge ya. Nah, di sini kita coba depo 136 Doge coin. Langsung aja kita pilih depo now ya. Kita pilih depo now. Nah, di sini kita tinggal kirim aja ya ke alamat yang ini. Kita copy alamatnya. Ya, dan pilih continue nah di sini sudah komplit ya kita membutuhkan tiga komprimasi dan sekarang kita masuk ke website nya lagi ya nah di sini kita masuk lagi ke menu uh, dark support, ya kita ke dark lagi untuk saldo gue sudah bertambah ya menjadi 12.136 belas ribu dogecoin nah di sini gue kasih informasi juga buat teman-teman Ketika kalian deposit jangan sampai kurang, ingat ya jangan sampai kurang. Sekarang kita akan bahas untuk menu withdraw ya. Setelah kalian tahu untuk cara miningnya seperti apa dan sekarang kita akan bahas untuk menu withdraw. Untuk withdraw sendiri kalian tinggal geser aja ke bawah di sini ya. Nah di sini ada yang namanya menu withdraw ya. Kalian tinggal klik aja di menu withdraw di sini nah sekarang nah di sini untuk withdraw gue pribadi gue bisa withdraw sebesar 6,8 dogecoin per hari ya jadi gue bisa withdraw per hari itu 6,8 dogecoin nah cara caranya kalian tinggal masukin aja di sini jumlah misalkan 6, berapa tuh 8 ya 6,8 dan di sini untuk minimum itu satu dogecoin ya nah kalian tinggal masukin wallet di sini tinggal cari alamat dogecoin nah kita copy alamat dogecoinnya dan setelah itu kalian tinggal tempel aja di sini, masukin password kalian ya pas kalian daftar. Nah di sini gue skip terlebih dahulu cuy. Oke, jika sudah kalian tinggal klik aja withdraw ya. Kita coba withdraw. Sudah sukses ya. Nah di sini jelas banget sudah sukses. Langsung aja kita cek ke Powertpay. Untuk melihat histori withdraw kita, kita masuk ke menu deposit ya. Kalian tinggal geser aja ke paling bawah ya. Oke, kita geser aja. Oke, nah di sini sudah ini ya sebesar 6,8 Doge Coin sudah masuk ke dalam Powertpay gue, cuy. Jadi artinya untuk website main ini sudah terbukti membayar. Ataupun legit banget, coy. Nah, di bawah sini juga ada yang namanya promosi balance, ya. Mungkin buat teman-teman, jika udah mengulang teman, nah di sini juga kalian bisa mendapatkan, yaitu komisi dari teman kalian, ya, untuk withdrawnya sama juga, ya. Di sini unlimited. Oke, nah di sini kita masuk lagi ke menu home, ya. Nah, di sini kita masuk ke menu home, ada yang namanya menu share, ya. Jadi, kalian tinggal share aja nanti ke teman-teman kalian, ya. Nah, ini adalah link referral kalian, ya. Jadi silakan kalian share ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial kalian ya. Biar kalian juga mendapatkan penghasilan dari teman-teman kalian, cuy. Nah, di sini nanti untuk e, historinya, histori teman-teman kalian. Oke, nah di sini juga ada yang namanya menu mining ya. Nanti untuk menu mining ini setelah 24 jam kalian jangan lupa untuk claim nanti di sini ya. Ada menu klaim, kalian tinggal klaim aja setiap 24 jam sekali cuy. Ini ada menu transfer ya. Nah, di sini untuk menu transfer sendiri, ini kalian bisa transfer dari referral ke balance utama kalian. Bisa juga ya, seperti itu. Oke, nah di sini juga ada menu apa lagi ya di sini. Kalian juga bisa menghubungi customer service yang ada di sini ya. Jadi kalian setting aja ke dalam adminnya jika ada masalah dengan deposit ataupun withdraw cuy. Oke mungkin itu aja dari gue ya untuk informasi di video kali ini Semoga video gue bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe cuy Oke thank you, bye bye